Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama channel youtube Blind Project channel youtube paling blind sa Indonesia Raya pada video kali ini kita mau berangkat kondangan guys makan, minum di kondangan sepuasnya sebersama full squad dari Romantic Family ini dia, ada siapa di disana? Dereng -dereng. Ada Bunda Ada kakak Tiara Ada adik Bos Ada kakak Fafan Rockmantik teman-teman Jangan lupa dikunjungi juga Channel Youtube nya Bos Rockmantik Tiara Rockmantik Vera Rockmantik Dan Maman Bertopeng eh Kakak Fafan channel Tidak. Youtube nya ganti Maman Bertopeng Oke Sambil menunggu Jemputan kita habisin sebatang dulu oh, berangkat, berangkat telur jangan lupa berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi'ma rozaqtana wa gila adabana amin persiapan ya. sampai juga akhirnya isi lo. Makan sih makan apa sih? Baik, makan, makan sih. Papan, minta bakso. Saus sambel kak kasih sendiri. Ada minta apa? Ada apa? Siapa? Bahasa juga enggak? Italy mari sudah waktunya pulang ayo kakak